Ingat kata-kata Bang, kata -kata, kata -kata bang Pascal Kintil. Perantau. Buat kalian para perantau, bekerja keraslah sampai biji bubur keringat. Ingat, ketika kamu sudah gajian, jangan lupa pergi ke Pijat Plus Plus, biar bapakmu bangga betapa saktinya, betapa pro playernya anaknya guys ya. Thank you.